Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat sahabat KSSI Dimanapun Anda berada Kita hari ini Tanggal 10 di Bulan Oktober Akan melalui jalur Pesawahan Di Indramayu ini Melalui Tanggul ya Ayo let's go Lanjut sekarang masih habis digarap habis panen mungkin jadi agak kering Bagi sahabat-sahabat kuas dimanapun anda berada kita coba trek baru melalui pohon-pohon pisang adem mantep sini kita lalui perkebunan enceng kalau bahasa. Indah banyak enceng, labu, pisang-pisang oh, Enak adem di sini. Bisa buat rekomendasi kita bergoes yang suka jalan-jalan terjal bisa lewat sini. Sekarang masih pagi Suasanya juga masih Cerah Kita akan Berkeliling desa-desa, ke, ke perkampungan, ke sawah Bersama kita Ada Bapak Agus, ada Mas Pendi Dan juga Endang saya sendiri Para leader-leader Gua -leader dimanapun ada berada Mangga silahkan Bersama kami Menjelajah Desa-desa Indramayu Yang asri dan Sejuk Nah sini kita masuk lagi Area kebun Hutan yuk Buntanya yuk nah, Orangnya juga ramah ramah Nah, kita masuk ke hutan Pohon pisang Luar biasa kan Enak, jalurnya juga Mantap tapi kalau musim hujan mungkin agak susah ya kalau kemarau kita bisa kesini adem tuh hujuk tapi harus hati-hati nah, jalan udah mulai setapak pak tunggu pak saya dari depan santai yuk lanjut mantap mantap dulu, pak Ada kendala di jalan. Ada yang harus dibenahi sepedanya. Karena mungkin jalannya terlalu ekstrem. Ini enggak begitu ekstrem juga sih. <laughs> Luar biasa. <tuh> ada punya Pak Agus malami kendala. Sini nggak ada bengkel, gak ada aspal, mantanah dan perkebunan pisang. Ini lagi diperbaiki karena ada kendala teknis. Mungkin karena Ninggis bautnya Baunya kendor itu. Jadi harus menahi dulu Bagi sahabat-sahabat Kebesar -sahabat Kemana ada berada Kalau melalui Jalan Tanggul Seperti kita ini Jadi harus Kondisi sepedanya harus fit Harus benar-benar kencang semua bautnya dan juga abannya diperiksa tidak ada kendala di jalan Yo. mantap Lanjut. Luar biasa. Lanjut. Kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi harus benar-benar ya kondisi sepedanya harus benar-benar diteliti dulu kalau lewat jalan kayak gini tidak ada kendala di jalan atau harus membawa peralatan sedang siapkan hasil <Sekarang> kembunnya yuhuu tetap semangat tetap semangat jangan keluar jangan menyerah selalu berhati-hati Oke, okay, boy. Kita bertiga. Nah, yang lainnya mungkin sibuk. Nah, lalu ini banyak pohon pisang. Ini bagus juga sih. Sekarang kan pisang lagi mahal yang yang memburu mungkin tahu manfaat pisang semoga kita selalu dimainkan kesehatan kawan-kawan ya, sama jalan dan sampai jumpa kita akan bertemu kembali tempat yang berbeda Terima kasih